Bismillahirrahmanirrahim meneruskan konstruksi ayat, ya. Misalnya begini, Anda jangan langsung menyalahkan Nabi Adam. Saya ini sering kampanye untuk membela Nabi Adam. Karena banyak kiai yang cerita Nabi Adam itu salah melulu. Nanti kan kita di surga kan gak perlu ngajukan kredit nggak perlu punya istri cantik yang minta ke mall. Karena kelebihannya bidadari itu cantik, gak minta belanja. Sudah gitu, di madu juga gak protes. Tapi kalau di dunia itu sudah minta belanja, di madu protes nah, jadi tapi kenapa Nabi Adam akhirnya keluar dari surda dan kita menyalahkan hanya demi kepentingan supaya tadi punya istri cantik tidak minta uang apa, belanja dan boleh dipoligami mau dikonstruksi ayat itu tidak ditampakkan tapi semua ahli tafsir tahu misalnya bihurur", setan menipu Adam dan Hawa dengan curang. Gurur itu nipu. Jadi kalau ngaji nipu itu mulai dulu itu ya gurunya setan itu. Jadi Nabi Adam itu di surga dengan penuh limpahan anugerah Buah apa saja ada, makanan apa saja ada enggak bayar. Tempat mewah lek juga enggak bayar. Kalau Anda di hotel lek sedikit aja bayarnya minta ampun. Akhirnya setan tuh pura-pura nangis, nangis terus kasudud Akhirnya Nabi Adam menghampiri. Kenapa kamu nangis? Saya ini iba sama kamu kasihan. Nikmat seng begini nikmat, pada akhirnya Anda ini mati karena Anda manusia, pasti mati. Kasihan sudah senikmat ini kemudian Anda mati. Pura-pura nangis jadi lama ya nangis, akting itu. Akhirnya Nabi Adam tanya, "Lalu solusinya gimana?" Ya terus setan tinggal numpangi, "Hal 'ala Kamu mau? tak? si vitamin, makan pohon khuldi nanti kalau kamu makan itu terus abadi jadi terus setan Nabi Adam mulai ragu ya, tapi Allah melarang melarang saya makan pohon khuldi itu sajartul khuldi itu kamu tidak usah cari tafsirnya itu anggur, apa ketela <guluh> apa duren itu namanya orang kurang penggawaian itu gak <guluh> itu penting ketika Allah tidak menjelaskan detail itu berarti detailnya itu tidak penting kamu sok penting nyari itu apa? Saya <laughs> tidak menjelaskan. kok Kamu yang manusia mau menjelaskan. Akhirnya Nabi Adam tanya, Apa betul Allah itu melarang saya makan itu? Terus Allah cerita, Wako sama Buma ini lagu la malam nasifin. Terus setan itu cerita, Demi Allah saya tahu info terbaru. Bahwa sekarang nggak apa-apa. <laughs> Jadi hukum terbaru itu. Singkat cerita, Nabi Adam makan ketika makan berarti setan salah karena menipu Nabi Adam Adam salah karena makan pohon kuldi tadi apa yang terjadi Allah manggil Nabi Adam Adam kenapa kamu makan itu bukankah pohon-pohon yang lain buah-buah yang lain itu cukup kenapa kamu makan yang salah itu terus jawabnya Nabi Adam ini yang unik yang kita harus bela Nabi Adam mila yomilgi aman wa'izzatika ya Rabbi, Maazunnu anna ahaddan yahlifu bika Kadiban demi kehormatanmu ya Allah, ketika engkau disebut oleh setan saya tidak pernah mengira ada orang berani mencatut nama engkau kemudian dia bohong <tuh> ketika engkau disebut ya Allah saya tidak pernah mengira ada orang mencatut nama engkau kemudian dia bohong sehingga Allah itu haru sama Nabi Adam makanya Nabi Adam itu diusir ini meneruskan ayat yang dibaca mas-mas tadi diusir tapi disangoni secara prosedur hukum kamu harus saya usir karena kamu melanggar tapi tak sangoni, lucu kan? tak sangoni, kamu baca ini ya jadi jadi unik makanya ayatnya fatala adamu merobbi bukan kreasinya Nabi Adam kalimat itu bukan kreasi Nabi Adam tapi hadiah sama Allah ini kamu secara laturan tak usir tapi tak sangoni ini dibaca nanti tapi Nabi Iblis tidak disangoni karena memang dia penipu betul Udah gitu aktif pura-pura nangis, pura-pura ini, itu Jadi benar-benar penipu ulung Makanya sekarang pun kalau penipu memang harus soban, harus nangis Itu cara untuk itu. <gara> <gara> Karena sanatnya penipuan memang begitu, sanat awalnya memang begitu Pura-pura nangis, terus pura-pura itu <gara> Jadi memang cara paling efektif untuk apa? Nipu Ada sanatnya Ada sanatnya <gara> Nah Lalu kenapa ada hadis mangkola kolal jannah. Ini terakhir terus nanti mas-mas tinggalkan -mas terus doa sekalian <laughs> perintah saya bulbed bukan permintaan perintah <laughs> perintah itu bukan berarti tidak sopan memang bahasa Indonesia itu gitu permohonan itu mesti diabaikan kalau perintah itu agak tegas bukan masalah jadi begini saya ulang lagi konstruksi ya konstruksi ayat فَدَلَّهُمَا بِهُرُرُ kenapa مَنْكَوْلَا لَيْلْوَا دَخَوْلَى itu unik, kalau kita baca hadis ada orang itu pendosa, salahnya sudah minta ampun sama Allah dipanggil, ini hadis musnad, riwayat mustad Ahmad dan banyak riwayat yang lain dipanggil, Fulan kamu ke sini kamu lihat itu apa? bok Gusti berapa? 99 Perbok itu madul basar. sepanjang mata melihat itu isinya dokumen kesalahan dia jadi nggak kayak yang di pengadilan tuh hanya beberapa tumpul itu sepanjang dia lihat tuh kesalahannya dia sepanjang dia melihat sudah itu jumlahnya 99 sehingga dia putus asa dia akan masuk surga kemudian sama Allah sudah kamu tenang saja diambilkan blok kecil kecil sekali paling sabuk jam tangannya dah inna kalantuslamal yaum, kamu dah akan terdolimi kenapa Gusti? ini kamu punya kebaikan ini kecil sekali ya apa efeknya Gusti? kan nggak efek kesalahan seperti itu kemudian bandingannya hanya kebaikan sekecil itu udah kamu tenang aja setelah ditimbang box 99 yang jumlahnya maddul basur kira-kira 3 kilo sama satu wadah jam kecil, ternyata setelah ditimbang itu menangnya satu jam kecil karena isinya la ilahi illallah malaikat itu gak berani kamu berani, ada namaku kemudian kamu abaikan Malaikat yang nimbang Pak Warsono itu diprovokasi sama malaikat yang lain. Kamu berani nggak mempertimbangkan kata Allah di situ? Wah ya udah berani. Tadi disebut taala saya Dibandingkan asma Allah itu udah ada yang bisa ngungguli nah, Di sini terus para torekot, para apa konfiridan Allah, Allah, Allah. Tapi karena kita ini sekarang sudah ada ngaji malah tanya. Gunanya oposi menuju Allah, Allah. lu nyebut pengirahan nih, orang orang ragu Oh, ini sedangnya butuhannya, oh, kamu tanya gunanya apa? Kamu tak kasih uang aja, tidak pernah tanya gunanya uang ini apa? Pasti jawa dan tanya gunanya apa sih? Oh dasar orang aneh. <laughs> <laughs> jadi, jadi logis. Lah nabi adam juga sama, ketika disebut asma allah itu enggak mikir yang lain, apa setan tuh penipu, apa tidak sudah grogi yang manggil allah langsung. Nah makanya saya mohon kenapa? Kita memahami maka Karena dengan itu malaikat gak berani macam-macam. Jadi nanti kalau anda ketemu malaikat tukang hisam ayo silahkan abekkan nama Allah. Kalau kamu berani, berarti tidak malaikatnya Allah. masa namanya Allah gak dipertim, Apalagi ini asmane Allah. Nah, makanya nabi menghentikan fatho satisi jilat Kemudian Bok kesalahan tadi jumplang kalah kemudian yang menang hanya asmanya Allah Subhanahu wa makanya terus disebut sudah nabi ketika tanya amal apa paling baik ya Rasulullah gini zikr gini gini dan kamu mati dan kamu hidup walisanu kamu harus selalu ingat Allah taala bila kalau sampai tanya kenapa itu menjadi penting karena tadi malaikat tidak akan memperbandingkan Allah dengan yang lainnya makanya ketika ulama-ulama sufi kalau kamu habis salah istighfar nanti di sokhifah kamu akan ditulis habis salah, habis salah, salah terus di belakang ditulis tapi setelah itu dia bilang astagfirullahaladzim nanti malaikat tinggal aja kamu teror kamu mempertimbangkan Allah apa yang itu? <laughs> ini tak ajar ini, kalau tepak ya kamu didengar kalau tidak malah digebuki, tidak tahu saya <laughs> tapi itu ijazah resmi ini hari ini hadisnya akurat ijazah.. ijazah.. ijazah.. ijazah.. ijazah.. gue mau tumpah mohon, karena kesepuan kepintaran, nyanyi kulo eh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh